Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya, BNSK Official. Oke guys, jadi seperti biasa ya, di sini saya akan membagikan preset alik musim lagi guys. Nah, jadi di sini itu presetnya yang kata-kata gitu guys. Jadi udah lama saya nggak upload preset yang kata-kata guys Jadi di sini saya upload lagi guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Doi, gembeloso. date <tune> gini. Oke okay, guys ke percet kedua Ada Kalau takut mak Gak usah nyindir wang Lanjut ke preset yang ketiga Buah manggis isinya dua Belinya di tempat abang-abang nggak usah nangis Kalau demen dua Kan kita bisa buka cabang Anjay <mulian> <mulian> Oke lanjut ke preset yang keempat Kok lo jomblo terus sih, enggak laku ya. Kok situ gue tak ganti mulu, cepat rusak ya. Oke guys, lanjut ke persediaan yang kelima. Tahu enggak, dapetin kamu, sama aja kayak Rukun Islam yang kelima. Hanya bagi yang mampu. Oke okay, lanjut ke episode yang keenam wow. Oke okay, lanjut ke episode yang ketujuh Jangan gatel gantung Cantikmu ini kalau sekali senyum bisa <laughs> Oke lanjut ke peset yang ke 8 Buah Jelek Bodo amat Yang penting Kagak pernah pakai foto orang <tik> Oke lanjut ke peset yang ke sembilan Dapetin kamu itu kayak Bersin ya Oke lanjut ke episode yang ke-10. Pacarnya bu ya bang. Hmm. Lanjut ke episode yang ke-11. lah yang lagi PMS. PMS kok pakai SoftTech. PMS pakai Koyo, biar pro. Sunat kok cuma sekali. Gak minggu dong, biar pro. Oh, Oke lanjut ke yang ke-12 Giyomasa Oke lanjut ke yang ke-13 Diam seperti batu Bergerak menjadi incaran ibu-ibu Buset Serepet Randa Giyawaw Oke guys lanjut ke riset yang ke-14. Siap pun ndak, welek carperan sisan. Kemayu sasimu sisan dapuran Oke guys lanjut ke episode yang ke-15. Okay, ke ke susu mil kuat wes enak apa omaneh sui-sumu tak tapuk lo anda oke lanjut ke episode yang ke-16 sakit dada keren copy taunya lihat dia sama yang baru uh Oke lanjut ke episode yang ke-17 <SILENCIO> Oke masai infonibia masa gendang masa. Masa. Oke lanjut ke peserta yang ke-18 <SILENCIO> PPP su Oke guys, lanjut ke episode yang ke 19 belas. Semua orang memanglah tahu dengan ganti Goku Tapi tidak semua orang tahu kalau kamu itu adalah incaranku. Oh, shit, man. Malah, my the Oke guys, lanjut ke episode yang ke 20 kira healing. ternyata nyari yang good looking ahm samlong oke okay, selanjutnya episode ke-21 lu mau ambil aja bekas gua mah gak ada yang gagal super uh, Oke ke selanjutnya episode yang kedua puluh dua Love you sayang Oke ke selanjutnya episode terakhir yaitu ke dua puluh tiga Aduh ngeri wa ngatai sasimu padahal dirinya sasimu Itu ngatai orang atau ngatai diri sendiri oh. Oke okay guys mungkin segitu aja risetnya, semoga kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.